surganya para slot 4 sampai 5 kali per hari aku gajian cukup dengan jempol jariku langsung jadi jutawan live slot 168 bukan asal mainan eh Tembus itu yeah. hayalanmu Mau mandi pagi aku pergi pakai Ferrari like. Betuk malam pengen makan nya di Itali. Punya banyak money ku beli pulau Bali Pesawat pribadi selalu datang menemani Money money money money Datang datang datang, datang lagi OMG mungkin ketinggian Asik aja namanya berangan Memang ku bukan hotman yang diparis Tapi 80 juta ku sanggup untuk artis, Untuk ladies ladies Ayang-ayang yang manis-manis Live Slot 168 Aman laris dompet gak tipis satu Slot 168 Aman laris Empat sampai lima kali per hari Aku kajian cukup Dengan jempol jariku langsung jadi jutawan Live Slot 168 Bukan asal Sampai lima kali per hari Aku gajian cukup Dengan jempol jariku Langsung jadi jutawan Life's Lot 168 Bukan asal mainan eh hey, Tembus itu yeah. hayalanmu Mau mandi pagi aku pergi pakai Ferrari besok malam pengen makan nya di Itali Punya banyak money ku beli pulau Bali pesawat pribadi selalu datang menemani Money money money money Datang datang datang lagi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 Ayang-ayang yang manis-manis Life Slot 168 Aman laris dompet gak tipis Life Slot 168 Aman laris gak Empat sampai lima kali per hari Aku gajian cukup Dengan jempol jariku langsung Jadi jutawan Life Slot 168 Bukan asal mainan ey. Tembus itu Hayalanmu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 Bukan asal mainan eh, tembus itu hayalanmu. 4 sampai lima kali per hari aku gajian cukup dengan jempol jariku langsung jadi jutawan. Live slot satu enam lapan. bukan asal mainan eh.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 Slot 168, I'm menarik, 4 tis -tis. sampai 5 kali per hari aku gajian cukup Dengan jempol jariku langsung jadi jutawan Life's enam 168 Bukan asal mainan eh Tembus itu hayalanmu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 Ayang-ayang yang manis-manis Life Slot 168 Aman laris dompet gak tipis Life Slot 168 Aman laris gak makan sampai 5 kali per hari Aku kajian cukup Dengan jempol jariku langsung Jadi jutawan Life Slot 168 Bukan asal mainan ey. Tembus itu Hayalanmu